Saya udah bilang itu rumah istri sepenuhnya hak istri, tapi mereka malah nyuruh istri pindah tanganin rumah ini ke saya, dan jual rumah ini untuk uangnya dibagi rata sama mereka. Wow, sama aja kayak ngerampok gak sih? Hai hey, halo, what's up guys? Balik kembali sama Gauvian dan kita hari bakalan ngomongin sesuatu ya guys Ini karena lebih serius mungkin gue akan menjadikan ini sebagai Weird talk. Dan memang kita udah beberapa kali ngelakuin Weird talk, Cuman Weird talk yang terakhir itu nggak terlalu, terlalu penting ya sih Tapi sekarang menurut gue ini kita bakalan ngomongin sesuatu yang hal yang penting Karena ini bakalan ada halnya dengan hidup kalian nanti entah nanti atau sekarang atau bahkan di masa lalu, tapi iya, kalaupun masa lalu ya udah dilewatin aja ya eh gue gak tahu ini cerita bener atau enggak, kayaknya sih cerita real, tapi gue juga gak tahu karena source-nya kita nggak tahu ini lebih ke arah kayak curhatan ke page admin dan segala macamnya kalian tau lah page yang menyediakan jasa-jasa curhat dan segala macamnya lalu menscreenshot chatnya dengan mensensor orang ya kan dan gue juga di sini berusaha senetal mungkin ya gue gak akan memojokkan siapapun, dan gue juga lebih ke arah ya dari ya dari sudut pandang ya objektif aja cuman ya balik lagi gue tetap manusia, kosan Kayaknya ada sedikit subjektif ya, mohon maaf ya. Di sini gue juga cuma mau bagiin opini aja berdasarkan hal ini ya. Jadi gue harap sih kalian nonton dari awal sampai habis. Oh ya by the way, buat kalian yang lagi sibuk juga, kalian gak harus nonton video ini, Maksudnya nggak harus ngeliatin videonya terus, karena aku juga akan bacain semua teks yang ada di sini ya. Jadi kalian bisa sambil masak, atau sambil baca buku, atau sambil... Ya pokoknya ngapain ya, sambil dengerin gue lah ya. Ya guys, jangan lupa juga buat subscribe, buat yang belum subscribe ya guys. Oke, kita masuk aja ke obrolannya. Pagi Mindat, saya ada masalah dengan keluarga perihal rumah istri saya. Jadi gini Mindat, sebelum nikah, istri saya dapat rumah warisan dari neneknya. Rumahnya besar sekali, 6 kamar, 7 kamar mandi, dan ada kolam renangnya. Karena waktu gadis istri saya kerja di desain interior, dia sudah mengisi rumahnya sendiri. Jadi waktu pacaran, tiba-tiba dia bilang siap menikah dan rumah saya sudah diisi. Rumahnya, sorry, rumah si istrinya udah diisi. Saya tinggal lamar dia saja. Saya kaget, tapi akhirnya saya iakan. Singkat cerita ini uh, calon istrinya itu orang kaya dan ya dia udah kerja dari awal dan dia berdepat peninggalan neneknya, yaitu rumah yang istilahnya rumah mewah lah ya. Dan si cowok ini tinggal ngelamar si ceweknya doang itu, tinggal ngelamar ya udah, udah kelar gitu, udah tinggal nikah. Saya kerja sebagai perancang gaun pengantin dan wo mindat. Calon mertua nggak senang dengan saya karena saya baby itu dari kalangan kelas bawah katanya dan keluarga saya masuk lingkaran kemiskinan. Tapi untungnya saya nggak karena sejak SMP saya hobi bikin baju dan saya jual-jualin sampai merantau untuk kerja di konveksi. Tapi pacar saya melulukan hati Camara sampai akhirnya dapat restu menikah. Jadi sebenarnya kayak ngelobi mertuanya si cowok ini ya, ah, maksud gue pacar, pasangannya sendiri. Jadi si cewek. Uh, ngomong ke orang tuanya ya ya mi terima terima gitu ya supaya si cowok ini bisa nikah sama si cewek gue gak tau ya pada dasar cinta dan segala macam ya pasti ada dasar cinta sih kalau nggak nggak mungkin sampai kayak gitu ya nah dari sisi ortu saya sangat senang karena pacar saya ini orang kaya lah dibilangnya Soalnya, hid, keluarga saya memang hidup susah terus. Ada yang tukang becak, pemulung, tukang cuci, kuli. Ya, kerjaan macam gitu aja, kecuali saya maksudnya lebih ke arah kerja kasar. Ya, kerja kasar kita ngomongnya jangan, jangan, yang, jangan yang apa ya yang merendahkan ya. Dan tiba saat pernikahan, keluarga saya bingung karena belum pernah masuk hotel, malah ada yang masuk angin pas kena AC di situ. Keluarga besar istri ngetawain, tapi saya cuma minta untuk dimaklumi. Lalu kemudian setelah 7 bulan menikah istri saya hamil Saya tinggal di rumah istri Kamar-kamarnya dijadikan studio dan workshop saya Jadi rumah ini sekalian tempat kerja saya dan istri Otomatis karyawan pada ramai di rumah ini Bahkan saya siapkan tempat untuk tidur Mertua kini lebih yakin kepada saya karena saya orang yang maju Berbeda dengan keluarga saya Jadi setelah mulai bisnis dan segala macem Si mertuanya si cowok ini udah yakin kalau seandainya si cowok ini lebih maju ya Entah maju secara ekonomi atau pikiran ya Who knows. Masalah datang ketika istri hamil 8 bulan Keluarga saya mendesak saya agar diperbolehkan tinggal di rumah saya Awalnya hanya ibu saya ikut tinggal dengan saya Eh tahu-tahu semua keluarga mau ikut Saya kasih syarat asal mau ikut kerja dengan saya Saya perbolehkan Tapi setelah 4 bulan tinggal kerjaan Nggak ada yang beres. Makan gaji buta semua. Dan istri saya marah karena rumahnya seperti dikuasai keluarga saya. Sampai akhirnya waktu istri saya lahiran, anak pertama mendesak saya beli rumah lagi biar nggak diganggu keluarga saya. Akhirnya saya iyakan. Asal istri nyaman. Tapi setelah 6 bulan istri saya melahirkan, rumah warisan istri malah dihuni seluruh keluarga besar saya. Dan workshop saya jadi terbengkalai. Saya marah besar dan saya usir mereka... Mereka malah ngetawain saya takut istri dan pelih sama keluarga. Akhirnya istri memutuskan untuk jual rumah itu. Waktu ada yang survei malah disuruh pergi. dan Entah dari mana mereka tahu harga rumah itu ketika ditawar. Mereka kesenangan dan malah udah berhitung sendiri untung berapa mereka nanti. Saya udah bilang itu rumah istri sepenuhnya hak istri. Tapi mereka malah nyuruh istri pindah tanganin rumah ini ke saya. Dan jual rumah ini untuk uangnya dibagi rata sama mereka. Ya... Yeah. Jadi mereka berharap rumahnya si istri yang atas nama si istri dipindahkan ke suaminya yang cowok yang sedang cerita ini dan keluarganya berharap rumah itu dijual dan uangnya dibagiin sama si cowoknya ini ke keluarganya mereka. Wow, sama aja kayak ngerampok gak sih? Saya nggak habis pikir. Matres kali mereka ini dan licik. Usaha saya di rumah itu sudah dimatikan total dan mereka nggak mau pergi sama sekali. Marah berkata yang nggak enak di hati. Saya harus gimana mindat biar istri dan keluarga saya bisa sama-sama enak Memang keluarga saya jadi benalu saat ini Gak ada yang kerja dan hanya minta ke sana Bahkan barang-barang di rumah istri diam-diam dijual mindat Tegas sekali mereka Saya mikir mereka memang mental miskin tapi bagaimanapun itu keluarga saya Oh iya mindat, keluarga saya itu totalnya 19 orang Oh my god Dude kalau sewa hotel itu Bisa sampai 10 kamar <laughs> Sepupu saya yang preman-preman pada disitu Sekarang saya hanya mengandalkan penghasilan dari WO saja Karena beda tempat workshop Tapi butik dan studio saya di rumah istri Sudah nggak karu-karuan bentuknya Dan rumah yang ditempati saya dan istri itu Hasil uang tabungan saya Saya gampang belinya Karena saya rajin nabung dari bujang. Maaf banyak typo mindat Mereka maunya rumah itu jadi milik saya Biar mereka bisa menetap Atau dijual biar uangnya dibagi mereka Mohon saran ya mindat Gue yakin kalian yang dengerin cerita gue dari tadi Ini pasti kesel Tapi iya Nah, ini ini sebuah postingan dan gue nggak tau ini asli atau enggak Tapi ya, let's, let's just keep it at that Dan kita anggap aja ini cerita real ya Gue punya banyak sekali pendapat sih soal ininya Yang pertama adalah sebenarnya kalau sendiri gue sendiri Gue tipe orang yang nggak suka namanya apa ya Urusan-urusan gue tuh ditimpali dengan orang lain Dan gue juga nggak suka untuk menimpali urusan orang lain Dan sepertinya, kayak sepertinya apa ya uh, Mindset gue ini, mindset gue ataupun uh, mindset yang seharusnya ada di orang menurut gue ya nggak ada di mereka nggak ada di mereka dan mereka ngerasa kalau seandainya suami itu adalah apa ya kalau seandainya anak mereka atau keluarga mereka udah jadi suami itu harusnya sudah me, apa ya, kayak mengepalai keluarga dan keputusan-keputusan itu mentoknya di suami dan harus banget di suami gitu loh menurut gue ini gue nggak setuju banget ya karena apalagi kita lihat sendiri di sini ini rumahnya si cewek boy bukan rumah lu kalau rumah lu dan kalau misalnya di itu rumah lu dan lu mau jual ya itu emang hak lu masa ini rumah cewek dan secara nggak langsung keluarganya maksa untuk si cewek ini ngasih hak rumahnya ke cowoknya dan si cowok disuruh jual untuk dibagikan uang uangnya ke mereka mending kalau dipakai untuk keluarga si cewek enggak cuy ini dipakai untuk keluarganya si cowok dan menurut gue itu enggak enggak tahu diri banget sih jujur aja kawasan ya. day emang perlu diomongin secara kasarnya itu enggak tahu diri parah sih parah banget dah dan gue yakin cewek-cewek di sini pasti yang yang dengerin pun kesel, kesel. Gua sebagai aja gue kesel. I mean like yo mereka ditawarin untuk kerja, untuk kerja dan tinggal kan, gitu, Tapi kerjanya udah singgah bener. Mereka malah kayak memanfaatkan saudara-saudaranya yang preman itu untuk. Kalau firasat gue di sini ya, karena dia cerita di sini, 19 orang tentang 19 orang ini, dan ada kata-kata preman, gue yakin kayaknya ada semacam pengancaman di sini ya. Gue nggak tahu. Mungkin itu tidak terjadi. Mungkin juga iya. Dan kita juga bahkan nggak tahu kalau ini cerita rilat atau enggak ya. Dan di sini adalah, kalau seandainya pun ia terjadi pengancaman, itu seharusnya nggak berhak, cuy. Gua, by the way, gue nggak tahu apakah ada hukum perdata yang mengatur tentang rumah tangga ini. Contohnya kayak rumah tangga yang diatur so oleh saudara-saudara dan semacamnya. Tapi ini parah banget, cuy. Karena kalau seandainya sampai kayak gini, berarti dengan isinya... Cara nggak langsung, mereka merampok kekayaan seseorang hanya dengan bermodalkan pernikahan. Jadi kok sandera gua kasih saran buat kalian para cewek-cewek, maupun cowok-cowok juga yang mungkin bakalan dapet pasangan cewek ataupun cowok kayak gini, ya sebaiknya kalian tahu dulu tentang pasangan kalian apapun itu dari sikapnya ke apakah mereka bisa konsisten? Karena kalo gue liat di sini si cowok ini juga nggak, si cowok ini juga nggak konsisten dalam arti dia nggak bisa ngatur keluarga sendiri dan kayaknya sih dia lebih ke arah ngalah sama keluarga ya ya gue gak tau soal itu dan isya kayak dia juga gak bisa tegas gitu kan dan sebenernya kalau misalnya menurut gue ini juga jadi salah satu masalah dimana di negara kita, kita menganut prinsip kalau sandi surga itu ada di telapak kaki ibu dan gue yakin si cowok ini kayaknya tipe-tipe orang yang menganut prinsip itu juga makanya dia kayaknya gak berani terlalu ngelawan ke emaknya meskipun dia tahu itu suatu hal yang salah ya makanya kita juga gak bisa terlalu banyak berharap soal itu karena... Tradisi kita ini emang tradisinya menganut bahwa orang tua itu harus benar-benar dihormatin apapun yang terjadi, mau, mau dia ngerugiin atau enggak itu urusan nanti pokoknya hormatin dulu orang tua ya, dan itu emang sebenarnya bisa dibilang ada kelemahan dan kelebihanan setelah sendiri. Dan kalau buat yang cewek-ceweknya juga ya, gue harap sih kalian jangan sampai kebelet nikah. Kebelet nikah dalam arti, ya kita bakalan nikah, kita bakal nikah, dan ujung-ujungnya jadi kayak gini. Gue nggak tahu sih, diantara kalian pasti ada aja yang istilahnya kayak, ya mau bantuin si cowok dari awal sampai akhir gitu kan, tapi ujung-ujungnya dimanfaatkan. Dan gue harap sih dengan, dengan ini ya, kalian juga lebih, lebih peka lagi soal keluarga, pasangan kalian juga, nggak cuma sekedar ngelihat pasangan kalian. Oke okay lah, kalian emang menikahi pasangan kalian tapi secara nggak langsung kalau sandai kalian lihat budaya kita budaya yang dimana hal yang terjadi seperti itu dan gue yakin ini nggak cuma kasus ini doang sih, pasti ada yang lebih parah dan itu real. Gue gak tahu apakah ini cerita real atau enggak. Sekali lagi, gue gak tahu ini cerita real apa enggak. Cuman, gue khas, gue singletnya ini ada potensi untuk terjadi di kehidupan kalian makanya gue bahas gimana gitu ya. Dan gue liat kayak, dan gue liat di, di beberapa halaman paling awal ya, dari sisi ortunya si cowok juga dia senang gitu kan, dapat orang, dapat orangnya kaya gitu. Dan gue, dan gue gak ngerti sih, apakah si, si orang tuanya si cowok ini. Nerima si cewek cuma gara-gara dia dari kalangan yang kaya atau gimana? Gue nggak tau ya, kalau, karena kosan kalau sandari kayak gitu, kalian kalian sebagai cewek nih ya, dari sisi ceweknya sendiri, kalian perlu curiga loh kalau kayak kayak gitu. Karena yang dilihat mungkin bukan kesuksesan kalian, tapi kekayaan kalian yang kaya, yang kalian punya saat ini. Dan itu that's not good, itu udah sains, itu udah tanda-tanda yang sangat-sangat nggak -sangat bagus banget. Dan gue juga mikirnya sini adalah si istri pasti punya apa ya, punya rasa nggak enak untuk ninggalin si cowok karena kondisi dia saat ini lagi hamil dan ya kalian tau lah anak itu bisa dianggap sebagai secara nggak langsung pengikat cowok dan cewek kalau seandainya si cewek langsung asal ninggalin aja si papanya nggak ada dan ya belakangnya bakal lebih banyak masalah yang kalian gue yakin kalian udah tahu sih mikir sejenak aja kalian harusnya udah tahu sih masalah apa aja yang bakalan terjadi kalau seandainya bercerai pada saat hamil dan segala macem gitu ya apalagi kalian cewek kalian gue yakin kalian udah tahu dan yang paling parah di sini adalah ketika si cowok dan cewek ini udah mau beli rumah sendiri si keluarganya malah maksa untuk pindah tanganin rumahnya ke cowok untuk ujung ujungnya dijual uh, pokoknya singkatnya itu buat mereka gitu loh kayak what the heck gitu loh kalian istilahnya nggak berhak gitu loh dan gua nggak tahu sih apakah diantara kalian gua harap sih nggak ya ada yang punya mindset kayak gini gua harap please jangan karena itu kalian mengambil hak orang yang Hak orang yang bukan hak kalian itu loh. Itu benar bener bukan hak kalian sama sekali. Meskipun kalian nikah, meskipun kalian nikah dan isinya tradisi kita adalah ketika kalian nikah sama seseorang kalian yang menikahi keluarganya, bukan berarti kalian memiliki semua apa yang dia miliki. That's not how it works. Dan seharusnya nggak begitu sih. Dan seharusnya bener-bener nggak gitu. Oke okay, lah, gue ngerti keluarga harus saling bantu, tapi ada batasnya juga cuy. Nggak seharusnya keluarga itu malah menjadi benalu sih. sebenarnya karena... Anggap aja gini lah, kasus andanya keluarga harusan membantu. Kira-kira dengan dari sudut pandang si orang si keluarganya sendiri yang ngambil harta-harta dari si ceweknya ini, kira-kira kalian membantu atau enggak? Karena gue yakin enggak sih. Dan gue yakin orang-orang kayak gini kalau senda diomongin sebenarnya percuma sih karena mereka bakalan bakalan bilang, "Ya tapi kan kita gini-gitu gini-gitu." Dan kenyataannya ya kita bisa tahu sendiri lah ya. Gue gak tahu menurut kalian gimana dan gue juga bingung sih sebenarnya mau komentar apa di sini yang jelas, yang jelas ya gue gue coba bisa ngomong buat kalian para cewek sih mending jangan langsung jangan langsung kebelat nikah cuma gara-gara kalian udah tahu si cowok kalian perlu tahu juga keluarga si cowok itu sebenarnya gimana dan sikap keluarga itu gimana apakah si cowok sendiri udah punya udah punya pendirian yang matang gitu loh berupa pendirian matang nikah dan ise udah bisa mandiri nggak perlu nyangkut pautin masalah keluarga sendiri dengan keluarga besarnya dia dan sebaliknya juga, cowok juga harusnya kayak gitu. melihat juga keluarga si ceweknya, karena bisa jadi nggak selalu ini terjadi ke cewek, tapi bisa juga sama cowok. So, keep that in mind. Oh yeah ya guys, uh, gue tetap berusaha untuk netral di sini. Gue nggak mau menyudutkan siapapun, cuman ya kita bisa tahu di sini ini udah parah banget sih sebenarnya ya. Dan gue juga nggak ada berniat menjelek-jelekan, cuman ya ini sih sebenarnya udah keterlaluan. Jadi sebenernya pesan gue di sini adalah, Ya, kalau seandainya kalian yang mau nikah, sebenarnya sih hati-hati. Kenalin dulu pasangan kalian sebenarnya kayak gimana. Kenalin dulu orangnya kayak gimana. Dan kenalin dulu keluarganya. Karena meskipun kita tahu lah, kita nikah sama pasangannya Tapi ya, kita nggak me bisa menyangkal. Kehidupan mereka dan kehidupan kita tuh udah menyatu gitu loh. Pasti ada aja saat-saat dimana kita akan berinteraksi dengan mereka. Dan bisa aja separah ini. Oke, okay, guys. Kalau kalian suka sama video ini, gua harap... gua harap sih video ini memberikan suatu pandangan baru untuk kalian... Entah cowok, entah cewek, untuk masa depan kalian, atau untuk masa sekarang, apa yang kalian pikirkan sebelum kalian menyesalinya seperti ini ya. So guys, kalau kalian suka sama video ini, jangan lupa untuk like dan share ya guys. Buat yang belum subscribe, juga jangan lupa untuk subscribe, dan kita bakal ketemu lagi di video berikutnya. Thank you for watching. Bye-bye.